dan juga mewakili pengurus Fatmaiyen Nahdlatul Ulama cabang Pasar Kemisang. Kedatangan saya di sini untuk menyapa sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada rombongan Wahyu, Dewan Pengurus Paroki Gereja dan seluruh jemaat Gereja Santa Andreas karena telah seluruh serta membantu dan berpartisipasi dengan acara Haul ke-13. Awal Bustur ke-13 kemarin adalah momen yang sejarah bagi kita semua. Bagi kami itu dihadiri langsung oleh putri keempat Bustur, yaitu Ning Inayah Wahid, bertempat di Gor Samping Pasar Kemis, dan dihadiri oleh perwakilan lintas agama. Pada momen malam Natal ini pula, saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023 kepada seluruh umat Kristiani, khususnya Jemaat Gereja Santo Gregorius Sampai.